Lagunya, ini di sini. Negara ini orang agar ini tuturumpa tutur pondok nanggih adi pawita nih -e -e -e. pelok buntang, pelok buntang itu yang pertama, tuturumpa tutur pondok Ini tolong ibu-ibu, biasa tukang kondangan nek ono penganten. Senglanang kok ganteng, sengletong kok ireng, niku kok ojo tipe nek ono penganten, senglanang kok ireng, senglatong kok ayu, niku eh, kok ojo tipe yo. Ini yang di padang buatan loh, penganten, senglanang, wujud wujud buatan loh. Eh, ya dirasani, masya Allah, senglanang buatan banget. Tapi kok senglatong kok ireng, maki telponkin cili, naik laku keo yang kasepolo. Gua <guluh> nomenanya senglanang, elek, ireng, senglaton, wayu. Masya Allah, senglaton, ajinya polpolan, kok yo bisa dari turun dari kayangan Oh senglaneng kok, kok yo, garangan ayang-ayangan. Langgoh sing waktun ayu sing lanang ayu, uh, mah show allah pengantin biarnya sih kor, kaya kerajaan sing waktun ayu sing lanang, ayu, ampun dirasa lewat karena yang namanya jujur. kekeluargaan itu tidak memandang ganteng ayu rupo sing lanang rupa neko yopo sing wedok rupa neko yopo di kubot urusan. Lih sing paling penting ngopo nanging akibah witanik, akidin puluh sing, ngeni cari di bocah-bocah. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing terasa, uh -uh. ngeni cinta sudah melekat, ya terbalik tai kucing itu ya, ngeni tolong bapak ibu jamaah niki jejodohan kekalih iki luar biasa meskipun sekarang rada-rada rada rada-rada. Ade koyo iki, ireng-ireng koyo ireng-ireng nedang kopi nang manis sithik ngoten iki. Yang gampang luwe gampang yang angel, angel kelangkung. Tadi wis dak di pokok terakhir, yang gampang luwe gampang yang angel, angel kelangkung. Kaloso paginan kawulo atur suboga modal Hotel Smogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitonil rojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha Litas'unu ilaiha wa ja'ala kainakum mawattataw rahmah Inna fi dhalika la'ayatin liqwmi ya tafakkarun Waqala Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Annikahu sunnati Faman rahiba an sunnati falaysa minni Amaba'a Hadratil Kiram wal Mukhtarom, wanita yang bersuara dalam alim Quran ulama, Quran sepuh ini sepuh, kasubuan pelata, dukuh sari engkang kaulah mulia akan, para ustad, para ustada para santri seterawan, engkang kaulah mulia akan. wabil khusus wahidul hajjah dari mempelai putra inggih bunika ibu mutirah saking telatah karanganyar hingga alhamdulillah kalih rombonganipun sampun bugi wotenging mersonipun panjenengan sedoyo So ibu haja saking pihak perempuan, ibu niko bapak muriman tentang kita sedaya bere aken mobil khusus mempelai berdua penganten anyar mengerikikan anten kalih, enten penganten anyar, anten penganten Lawas Lingkang Nami Mas Yustafin Kalian gak da... Sana ini Oh iya Mbak Isna ini Selamat untuk Kalian berdua yang sudah Diakit oleh Bapak Esrawau pernikahan lan akhirat amin allahumma pertama monggo kita sarang uji syukur wanat dalam gusti engkang maha makmur lan moga moga pulau penjelangan untuk uripe tipun paringi subur lan moga moga pulau penjelangan atas tiang yang sedap syukur bincangkan akhirat, sakit, lepet, suar, ingkang paling duhur amin ya rabbal alamin. Nomor kaping kali, sholawat, ma'asalam, bukum muko katur-kaur, di junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi kansak, di kostoya, jemaat-jemaat syafat, ibun bincang ialah amin amin ya rabbal alamin. ampun sekedar di puntungan akid, kaken-kaken kakek nini, nini, Kalo ini kali tiang sepah, kali poro kiai Nek dongak tiang nikahan Niki ampun di dongak ni kaken-kaken ninen-ninen Keranteng nek umpomo ni kulo penjenengan nikahan dipondongo agen mong kaken-kaken ninen-ninen Itu cintanya hanya ketika hidup di dalam dunia saja Padahal kalau penjenengan butuh jodoh niku jodoh judul dunia sampai duki akhir akhirat. Kados bencang tentang akhirat itu ketangge niku. Kadang-kadang onoseng mukomukojud di diparingi jodoh kados mimin lan mintunan. Mohon kalau meninggalin terkena hadis terkena kitab-kitab itu boten enten. Mimin lan mintunan niku nabi ya duduk, Sahabat ya duduk, tabiin ya duduk, kiyayi ya langkong kiyayi mimin-minin tunon itu mau nonton Mulane, saya ini niku, dongaknya jodohaniku dunya sampai jadi akhir, akhir-akhir ini moga-moga tanggustakim kali mbak isna ini dikontong agen rumah tanggani bahagia sakinah mawadah warahmah amin ya rabbal Para hadirin, para hadirat Sedoyo yang kami temui akun Allah, wadah acara siang buni alhamdulillah, gusti Allah maringi Jawah engkau, masya Allah luar biasa. Ini ku arti tanda isyarah bahwa jujudan wonten ing siang buni insya Allah angsal barukah barokah katanya. Mulai dari kulo dengan masalah jodohan, ini yang pertama yang perlu kita awali adalah pertama niat yang kuat inna wa inna segala sesuatu ini tergantung niat Mulai niat sejodohan ini yang pertama niatnya itu adalah untuk beribadah mengerti kepada Allah Oh, jomong, rabi, nikahan mong hanya sekedar menuruti keinginan. Nek mong sekedar menuruti keinginan, mong dos sakit ono wadonan cemplang, angkel-angkel, kucing potobai, ono kucing wedok, kucing lanang, kepengen tinggal cemplang, gak lah buatan. Nih, neng sekedar mong keinginan hanya nuruti nafsu maungon. Nikyo makhluk sakit walang yo, iso, yo iso, terus kucing yo iso bau yo, iso nemen. cuman pernah salah aneh tengrikin pulau penjelanganku hewan maka ketika akad nikah ketika mau membangun rumah tangga, baktera rumah tangga lagi harus yang pertama adalah niat yang kuat di dalam hati. Orang butuh nopoeng gawapiran pirang, -pirang buat kudu Musaik ini kadang-kadang mau nikahan, uh masya allah, naksing besanan gawane sapi loro, cudangnya petong polo, kayune sepuluh bulondo, uh pentol, uh pae beres berbesanan itu mantap pae. Mesti baris, belum tentu kata rencang-rencang Kulau penjenengan sing kejodohan Gawane sapi telu Tembe patang mulan Musminggan Mergorak uang Keranten lopo Awal dari niat yang itu kalah Mula pertama kali niat niki tentang masalah perjodohan Terus sing nomor kaping kali Siapa yang nengkepengen jodoh saya? ini kumpa ten mandang rupa, mandang wajah, mandang postur tubuh, mandang pengen masalah harta benda, itu banten kepengen. ini kan enten lagu ini yang jawi niko. Lagu neng neten. Negara neong agrami tutur rupa tutur Bondo, nanging g Adi, Pawita, Nek, 10, 16, 18, yang pertama 12, 13, dudu 13, 14, dudu tolong ibu-ibu yang -Ibu, biasa tukang kondangan Neono penganten, sing lanang kok ganteng, sing wedok kok ireng, nih gua ajuti Nek Neono penganten, sing lanang kok ireng, sing wadon kok ayu, nih gua ajuti poyo. Padam buateng kok, suatu kampung dangan yang penganten sing lanang gedodor buateng, ya dirasani, masya allah, sing lanang buateng banget, tapi kok sing wadon kok ireng, material punting cili nek laku angka sepuluh, ngono menek sing lanang elek ireng, sing watun ayu, masya allah, sing watun ayu neperpolan kaya bidadari turun dari kayangan, oh sing lanang kok kaya garangan ayang-ayangan, langgo sing watun ayu sing lanang ayu, masya allah pengantene biar sekor kaya kerajaan, sing watun ayu sing lanang ayu, ampun dirasani sing karena yang namanya perjodohan kekeluargaan itu tidak memandang ganteng ayu rupa sing lanang rupa kaya apa sing wedok rupa kaya apa niku mboten urusan. Lah sing paling penting napa nanging ati pawitane, atine niku lho sing nang jarene bocah-bocah kan kalau cinta sudah melekat tai kucing terasa. Heeh. Uh -uh. Nek cinta sudah melekat ya tempatnya tai kucinge doyan. Nane, tolong bapak ibu jamaah meskipun sunglanang rodo-rodo-rodo-rodo-rodo ireng oh jatuh poyok ini hmm. ireng ireng poyok ireng ireng eh, dan kopi yang mana manisnya setetek ngomong ini yeah. <laughs> yang gampang lebih gampang yang anggil Angel kelangkung. Nanti <susik> <tuh> kesini dari terakhir, yang gampang lebih gampang, yang angel angel kelangkung tan arto cinta itu kalau sudah benar-benar mencintai taimu us beres Cuman permasalahan yang terakhir yang gampang lebih gampang yang angel angel kelangkung. Mulane wong bujoni kau orang bujo ini ora angel, yo ya ora orang gampang, Wong bujoni kau ora orang kudu, uang gawat duit tirang-tirang Sing penting kan akad nikah. Mobil tuh nikah wa watazwi jahali nafsi bidalik, rampung lu esbar. hasilnya nih itu cuman nangke membangun rumah tangga yang bahagia. Uh, niku berat harus dialami sampai tekan tua. Apa maneh niki ini patang bulan maleh jadinya harus marmor ngapati zaman saiki cepet tes pelong gue niku ya penting juga uang ini niku modalnya diantaranya orang loro zaman saiki bulannya pecalanang neng orang, orang di peror loro oh coba bocul niki bahaya sing pertama zaman saiki ku dun nomor hp terus dun nomor hp orang orang gak neng orang aja nomor hp ini orang kau yang ada hp sekarang nomor loro aku tuh ATM. Nah kamu stakim ini, nomor HP-nya 001. Nah orang percaya tanda jilok ini survei, anut benda-benda loro terus anut jilok jor si ciloe. Tapi nomor HP penting, ya, jadi kalau bayang maton nikah karo wong lanang barang buka orang nomor HP-nya gelomboran melaju, lho lah kok kosong? We. Ini nomor sini nomor loro aku tuh ATM. Ya podok karo mau ATM-ku. Alat tusuk manual. Nek orang nono bahaya kita. mbak. kok titik ya. Ono purane. Ono berarti bener. Nek orang nono berarti butuh ganti. Ini orang paham kamu. Saking ono purane orang paham ini. Loh, yang gampang, lebih gampang biasa deh. Naik di cucuan. Ini gampang. Ini kok enak. Ini gono pokoknya gampang. Tapi kini angel-angel pelang itu siap mental pikiran hati diniati ibadah niat insun nikah niat insun sejodohan niat insun kekeluargaan krono ibadah datang Gusti Allah makin niat sampeyan iku sejodohan kok ini diniati ibadah iku segala sesuatu jadi ibadah kakbe singwaton umbah-umbah ibadah olah-olah ibadah nyabuk umah ibadah ngomong bocah, ibadah, anggar mengundungi dikugah ibadah temen dik dik, mayoh, mayoh apa? Uh, mayoh yawes langsung buculi bayi, orang satu Eh bu, jen jeneng wong madon, masya Allah gue ganjaran itu luar biasa, karena ganjaran itu pernah nanti ko, bahwa wong madon itu suar gori itu tergantung wong lanang Nek wong madon itu gilembek karena wong lanang, masya Allah Kabeh ini udah dibadak, kabeh ini udah diganjaran. Ono wong adon salaman karu bocureno cuci tangane cuk motor nikuk tusane rontok abe. Jenengan dengan motor nikuk nggak mungkin bu, sing penganten lawas. semangat hmm. kerja, bok, yang semangat kerja, gari kerja toh, tetap. Salaman, mo, tangane ireng kasar, kapal toko. Salaman, ono wong adon gelung salaman, lucup, napa? Tangannya nomor siji ganjarannya podok karo nucup hajar as aswat jenengan ora lu sah lu ngok aja atau cukup nucup tangannya bujuni itu ganjarannya podok karo nucup hajar aswat hajar itu artinya watu aswat itu ireng batu hitam namanya bujuni kaya ini ireng ngoko tambah aswat pisan Allahumma sallallahu muhammad dan jenengan dengan ubah, ubah bu ubah ubah Mbaknya kata Ibu Juni, ini ganjaran. Jenengan olah-olah, yo ganjaran. Melayani Ibu Juni, yo ganjaran. Bahkan Kandian Nabi mengatakan ketika ada seorang istri bijak taruh Ibu Juni, beng kok orang gelem kok Ibu jengkel, nanti tekan esok, selama Ibu cengkel jengkel itu, sampai yang belaknat kali, Gusti. Allah, luoknya mbak. Sama kau kita bejak orang gelem belaknat. Mana kamu tadi ngomong dek mayu mau laknat tuso kudu gelum kecuali naik halangan, nek halangan itu coba tuso, ibu, ibu di anten waten, bajaran itu kata waten, ulang enten, dikit enten perkoros, sekitar enten kulon terangin lima mawon, enten perkoros sing gelap tak. Jenengan delok perkara niku niku pun asal ganjaran. Oh swara usah apa mong dipandeng tok niku asal ganjaran nomor setunggal. Niku Ka'bah. Ka'bah nek jenengan mandeng Ka'bah, mandeng tok niku pun asal ganjaran. Tapi kudu Ka'bah gambar. Jenengan kudu tekan Mekkah dhisik, terus niku mandeng Ka'bah tok niku pun asal ganjaran. Mandeng Ka'bah kalian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik kalau syari kalau labbaik innalhamdulillah wa niamata lakawalmu lah syari kalak kalian mandeng Ka'bah meskipun tidak mengucapkan satupun baik ayat baik doa maupun hadis maka anda sudah mendapatkan pahala buanjaran yang gede tunggal kemudian yang kedua Alquran ana wong kok mandeng tulisannya Al-Qur'an kok koyo diterangno oh. udah nih, anu kalah berarti kalah harus sampeyan. Kemudian yang kedua, yang kedua niku Al-Qur'an. Bu, Bu, jenengan kepenak asal ganjaran mboten. Niki pengantarnya kepenak asal gajar kae. Nah, mandeng kur Qur'an, Quran niku ora maca oh, di panteng tulisane tok niku asal ganjaran. Mulane Kesempatan ambil ibuku sama Raiso Motong, untuk sore tekan rumah. Ah, jadi nih Pak ustad kayak manteng Quran untuk oleh ganjaran jenengan wudhu baru wudhu. Terus Quran itu buka, lah tulisannya E.C. tutup mahal ya. Asal ganjaranku temenan, manteng Quran tanpa membaca pun, tanpa mengucapkan pun penting, Wis, belah Al-Quran, ibu akan mendapatkan pahala. Pahalanya sangat besar. Setiap hari buka meneng. Pertama, buka oh. halaman pertama. Masuk halaman kedua, terus, teleng Quran Kemudian yang ketiga, yang ketiga, niku memandang wajahnya orang tua. Tadigi singkatnya kadang, bocah cilik-cilik, kadang bocah nom-nom, singkar wong tua kurang ajar. Niku dunia itu tobat nari. Sampai mandeng, wajah wong tua. opo menek, sampai dongengan karo wong tua. Mangan bareng karung wong tua ngomong sesuatu karo wong tua, miliki masya Allah, gajarnya sangat luar biasa. Tapi ngertiati nih, sampean kok durhaka karo wong wo oh, woyo ya, luar binasa sampean. Omamane wong tua senandung jumlah berapa bulan? Sembilan bulan ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatku tiga tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan mengandung lagi melahirkan anak Sampai manteng Wong tua wajai wajai Wong tua di kumpulan Ansar Ganjaran mulai ngati hati, putah putah ngati hati karo Wong tua aja sembarangan. Wong tua niku ibaratnya kau lihat ini Quran bodol, Quran bodol niku di Wojok osora, pisos, angel, tapi nek dijarit sampai langkah nunggong jadi laki api. Mulus sarden wong pareng wong klok itu nyapi. Lah wong tua sobek, moro tuwo. Wong tua lecewe, yom moro tu, wartuwo. Padahal saling kita sikatah, putah sing harum mertua elak yom ora. Wos harum mertua ora, sopan, suara bosok, belas mungkin Allah putah. Harum mertua sing ora bosok. Aduh, parah nih. Sumbernya sokong kayak ini, kan ya. Karena umarutu waniku bosok, umarutu bosok, umarutu waniku bosok, umarutu waniku bosok, umarutu waniku bosok, umarutu waniku bosok, umarutu bosok, Karena waniku bosok, Karena waniku bosok, banget moro morotuo banget mulyone wong tua sampai sampai kang mustaqim nangek nek barbudu niku kandengan tempelan kalih ibu emba isna ini pun buatan batal, buat buatan batal, berarti ini pun datus tua ini de dini padahal kan sing buatan batal ini kan berarti mahrom, nek bukan mahrom niku batal, nek mahrom buatan batal lah. Ceng jeneng moro niki boten batal mah karena menjadi moro alias eh weda tingkuang tua nidi Dewi mulon esopo wong sing durhaka karung bong tua nidi lan durhaka karung merkua nidi moko uripe momor rokakal baru barokah Yokontolin suke gue mobil pirang-pirang umayel makrong makrong lampuni pateng telong keramik keramikin bating kinclong Jp ya, restan Lombok, terong eh, anggur saban lembah dahku telik. Hmm, jos, tapi uriku bakal baruka. TV ini telu dilalah, beri pantai pelakan ngerai sundelol. Kursinya bok-bok limo, tapi ngerai sundel. Kunggu terus. Nunggu, Arab, nopo nunggu hubungan suami istri ya orang bisa, soalnya kencing manis. Manggiloslah, makan sate, po, darah tinggi, makan sayur megah, asam aurat. <tuh> orang barokah ori be. tapi neuwang mulia, neuwang tua, mulia, ne mertua meskipun kadang kadang umai orang pe, cirli. orang paten duit-duet, orang orang gabled, tapi urit barokah. Urit barokah itu apa? Urit barokah itu urit sing jia datul khair menambah kebagusan meskipun orang pakai duit tapi cukup kemudian jadi saya alih, wong sing duit itu wong sing cukup oke okay? panganan sing enak ini ku panganan sing doyan pangan sing enak, pangan sing doyan itu panganan sing sate, bule, rawon oke sing panganan enak tapi orang pada doyan oke okay. barang sing larang ini ku barang sing orang iso tuku. Barang sing murah, niku barang sing iso. Tuku onok lambi regone ceketewu. jenengan ora iso. Tuku berarti barang. Onok klambi regone limang juta jenengan gadaarto sak milyar. tuku berarti murah. murah. hati-hati, bapak ibu jangan memandang orang niku sebelah mata. Kadang-kadang katone ora patek sugi. Cuman uripe seneng, uripe barokah. Nah, sampean milih sing sukeh, apa milih barokah, tuh. Barokah, oh milih ini sukeh. belum tentu barokah, tapi ini barokah always mesti. E, ini mangan rombangan lawo greget durian enak, itu Daripada mangan lawo saat itu akurat durian, enak. Itu, kopi kuping kopi nih, kopi nih, kopi nih, sukeh, Kopeng nek sugih denggoni mas beres denggoni berunggu jo denggoni perak mantap niku kopeng sugih nek kopeng larat denggoni mas bosok denggoni berunggu tambah orengen eh malah jekedhek diselubi sodo bu nek jare ini jaman biyen dhewe oman jekedhek wonten niku Gue kopeng larat wong ya ana wong sing Katutan Balung Sugih ana wong sing katutan Balung Larat. Wong sing katutan Balung Sugih numpak mobil apik, jo numpak Senia, mantap, Innova, jo. Niku niku nek nek pawakan Sugih, nek pawakan Larat numpak Innova, muta Numpak Senia uyu uyuhun Eh, barak ditumpakken Colt Tpak sing kanggo gawe ngangkut wedhus nih kok. lu semerantal mantap. Nganti barang tekan goni kos ngaloh ginjunos pindah maring berlipat terus ikinabat senengih sing berlipat ini celakus pindah maring lambi prabuti dawol-dawol ketera angin akhirnya barang lu medun sayek-sayek pojok geran donges suraru paru-pompong. Ini ku katutan balong melarat dudukwangesing melarat katutan balong merarat kadang ngomong yang dua, mau kadang ngomong dua mobil deh. Orang yang numpang mobil mergo mabok. Nah, Niki, mulane Pulau Penjaringan monggo Bapak Ibu jamaah. Niki di pundung agen. Kulang ngomongin batu saat Niki sing nomor tiga nih sepah. Nomor sekawan, niki nomor sekawan. Sing nomor sekawan, sing dipandeng tok tapi kok angsal ganjaran? Nih diantaranya adalah mandeng kanjeng nabi. Jenengan mandeng wajah kanjeng nabi. Niki angsal ganjaran langsung tanpa ngomong tanpa takon sambal maju bang maju rangu dan nah hai berapa boh tak terus nih yang tengah on lanjut denganiku nek mandeng wajai Kanjeng Nabi baik manteng dalam keadaan Kanjeng nabi tasen urid maupun manteng Kanjeng nabi ketika sudah meninggal lewat mimpi nek sampean mimpi ketemu karo kajen nabi sebenernya ketemu karo Kanjeng nabi asli karena setanikum boteng sakit nyamar dados nyamar dados Kanjeng nabi ini angsal ganjaran nah terus jenek cara caranya Ketika Dewiku kok Arab mandang wajahnya Nabi botol sakit, kanjeng Nabi jenabi dius meninggal ribuan tahun yang lalu. Kita tidak bisa memandang wajahnya Nabi, maka kita yang kedua memandang wajahnya sahabat. Mandang wajahnya sahabat nggak bisa, yang ketiga memandang wajahnya Tabiin. Mandang wajah Tabiin boteng sakit, yang keempat mandang wajahnya para ulama, zaman Biyen ulama Salaf. boten sakit mandang wajah ulama Salaf, maka. Kita disuruh mandeng dateng guru-guru kula penjenengan setyo. Si Sopo wonge sing mandeng poro alim poro ulama. Niku status si podokarom mandeng wajay kanjeng nabi. Satu yang kedua, jenengan ken nur perbanyak mau co Do solawat itu sing kepri teruslah. Ono sing mau co solawat naria. Ono sing sergap mau sholawat solawat Nek kulo penjendengan yo diajurkan membaca sholawat jibril. Sholawat Jibril, Mertos Bu. Sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu sholawat ala Muhammad, Muhammad. ala Muhammad, Allah Muhammad. Muhammad, Woten. Tapi ada kecepetan. Ngecepetan. Sholawat, sholawat, sholawat, sholawat, sholawat, sholawat, sholawat, sholawat, sholawat, sholawat, sholawat, sholawat, sholawat, sholawat, sholawat, sholawat, Kepanggih kalih kanjeng Nabi, keran piang yang nepotus, sergok maut sosolawat, maka sesungguhnya kanjeng Nabi ini hadir konten ekersonik pun panjenengan sejauh nomor sekawan, nomor gangsal. Senti dipandeng tok nih angsal ganjaran, ini adalah bujul. Mulanya mangke, kamu sakin, ditumpak nenek tumpak nenek mejo, mawon turut mulai sing dur, tekan ngisor dreh panteng terus dreh asal ganjaran kan niku tembe mandeng thok urung molek-molek kaya bopo nyoropan lha nah, terus jenengan para benta Mbak ista ini naik kamu mustakin Mas munggah ya diprateli barang diprateli klambi diprateli ya, munggah tonggo ditpandang asal ganjaran syukur-syukur sampai gragapi tekan ngisor kok jadi ono barang hewan apa yang kok aneh-aneh ini? Aku kok orang ngerti nek ono barang sih aneh aneh-aneh, dah. Wengko, ya. Tapi tak one lagi kawan apa templokan. Oh, jadi kamu tem kawan, terus kepri. Lo nyu mau mandong samen, tok nyu saya ki aja manteng tok penjajarin lebih akeh. Jadi boleh oleh, baru boleh oleh ya ngapa lagi lah saya si gue. Memelan cari deh, gue senangnya pengantren baru, jam pitu bengi mateni. Nah gue gue ya, jam pitu waktu pertani kabeh, terus mertuane ido ido turu. Oja, mertuane, malah, nyatuni, beras. Nang, gue, yora, pate, oh cuma mertuane malahnya tuh hidras. Nanggungnya orang paten wah ni, oh mertuane perhatian, ya yeah, Pak mertua? Ido ada turu, datine bikin gue Arab sekikik sekikik. Tenang, orang mertuanya gotong-gantung beras rundingan dengan karo-karo sewa ton. Itu kiperaso oleh sebenarnya. Nah, ikrarnya dia bingung. Akhirnya, enten cerita orang pengantin anyar. Pengantin anyar wong tuane, orang tua orang turu-turu. Dah bocah lauruknya anak anu gue, ralani wani, berkobokan keburu-buru. Lah, akhirnya ini banget mas ya daripada simak bapak orang pada turu. Kayaknya kepada turu Terus apa? Ya, buka kado buka kado, singwatur buka e kado. dilalah ono onto sing ngadut jam barang ngadut jam tenggu moni ini seru mas nah kok sesek lo mertuanya nyaruti ya ja pajan sesek do anyar ya sesek gosu-suya lo <tuh noise> <tuh noise> <tuh noise> patung perhati perhati mulai nangke jam itu harus mulai mulai nopo <noise> mulai Ini angsal ganjaran nangke ketika sampel melakukan hubungan esu-esu atus Aduh, sewong sing bar hubungan karo bojo Junik. nanti dosone ilang kabeh bersamaan dengan air yang mengalir. Alhamdulillah, sing orang bujo meri. Kasihan dah lo mulane sing orang payu siap-siap boleh. kamu takemus payu, jadi bojo Juniku untuk menyempurnakan agomo. Nek wes nikah itu agomo ini sempurno. Ya, soalnya kata sembako ku gajarnya kuatlah. Cuman yang diperlukan adalah ketika seorang laki-laki memilih calon istri harus memilih istri yang soleh, solehah. Soalnya akhir Kalau gue ninggalin datanya terus yo. Ya, paling akhir mau pegatan yo, ya, mau gini kabarin. Mulanya gue aduh mau gini nyongki ya. Aduh, kabarin, kabarin cari ini paling ngekeh diantara sekabupaten itu paling akeh wong senyum kegatan itu wong wong apa jeneng wong terhapus jeneng <tuh> wong kira-kira ngotong ini nah kenapa sih pada kegatan ngotong dari ki karena pertama niatnya salah kemudian yang kedua tidak bisa memilih antara wanita-wanita yang soleha dan yang tidak pokok kepengen duit-duit wong tuan-duit bokso ujubar gue ternyata bingung mumet, pusing. Mulanen wong tua ngomong, "Bujoniku enak esak berenteng, payai ketigo, rendeng enak esak upo, payai esak, kelopo, oke, okay. nah, nikahan gampang, bos, pokok duit do'ek, imang aku terus didetek nih, mahar, undang, pak lebih, penemaki lu wong tua, wong tua sing nikah ya yo, rampung, tapi sih berat kehidupan yang seterusnya." Mulanen cari Roma irama lagi, nanti lagu deh niko, setiap, makanya. Ya, Keindahan yang tampak oleh mata Itulah perhiasan Perhiasan dunia Namun yang paling indah Di antara semua Hanya istri Solehah, istri yang solehah, Jadi, setiap yang dipandang kok HP itu jenenge perhiasan. Sama yang bilang pemandangan kok HP perhiasan. Belum gambar kok HP perhiasan. Belum kembang HP perhiasan. Tapi perhiasan yang paling indah adalah istri yang soleh Solehah, bilangnya gajah mendiko. Almar, adu soliha, wong waton sing soliha, sing pertama ketika suami memandang bunga nih, nyeneng nih, sing senyum, nih sing lanang manteng, oh sejuk bris, kadang-kadang gak di Bandung, sing lanang, tuh, made brandnya, Allah opo, ini orang Bro Khairi, kita kesuka, udah sih kita panteng, orang gulung, nah ye. lagi mumet, mikirin, berambang larang, lombok larang, bawang larang. Bukanya bermasuk di urusan malah urusan bendung. Nah, di pantai menjeneng mesin nyumbuk, di anyar mesti penganten lawas. Ini kadang-kadang ketemu bujurnya rata senyum, malah ketemu bujurnya taruh. Memang ketemu bujurnya taruh. Akhirnya si lalang turunnya nunggu gedung. Kemudian oh, jangan saya gantoro wong lanang karung mati. Di mati ini di mau lanang, rondo, lompat budek. Mau melanong udah mati gede, berkesel, geseng, disentaki karung long soalnya omadun itu menangan, kalau gak gaga ini tidak banget, bukan omadun itu sentakar bujol ini goblok dada <gulau> bodoh coba so di pak lurah tako ini gagah, ngasih tugas omadun itu sentakar bujol ini <gulau> ampun ampun ini omadun itu masya Allah menangan omadun itu, mulai ini perlu dibuat paringi tausiahnya, ini kan tujuannya jadi ini jenangan omadun dipandang arwala, kudus nyom Lo no senyumnya wong wat dan wong lanang, masya Allah ganjaran ini mata. ojo malah dipandeng sing lanang yuk keriting takon di selaanang orang bosok belas barang ditakoni bakul pakol es bosok, yuk eser pirro Pinten pak rekone eser sak longtrong eser ganek ronge. Oh kare helu karu malah orang bosok. Padahal tak kira eser pakol es karo eser bojone, ini cowok eser bocun. Mesti di pertengahkan eser bocun ini bang, Nanti penting. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman. Wow, dengan gak istri yang beriman. Iman maring gusti Allah, iman maring kajen nabi. Niku bisa dijadikan teman untuk selama lamanya. Allahumma, dia selalu menghibur ketika suaminya suker. Dia selalu memberi motivasi ketika suaminya salah. Bisa membenarkan ketika suaminya tersesat. Dan seterusnya orang malah senang sama itu. Ini istri soleha. Hanya istri yang soleha. Yang punya cinta sejati. Pembatun uh. sih seneng wong lanang. Mempunyai cinta sejati. Itu hanya istri-istri yang soleha. Mulane, muloh penjaringan Setyo, donga akan mewaten siang huliko, buku-buku datos istri enggang soleha, istri enggang soleha orang kudu bisong, bisa, nobo bisa bisa ceramah orang kudu istri soleha itu adalah istri yang berbakti kepada suami, tok nih, til naik gedetol, soalake istri bisa ngacung galung galung, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Tekan rumah, ini laku Wah Juni Solehah, banget wudun ngaji Wah, kalau pinter banget Ngajipin terpok, nak taruh bu Juni Wali, du, solehah Senajelurah iso ngaji Quran, umpomo, nih, insya tapi karo suami bakti, karo wong tua bakti, karo wong tua ngajeni, karo suami ngajeni, iki jenenge istri yang solih, solih alhamdulillah, wira bapak, poro ibu poro jama, poro hadir, poro hadir, atau e, terutama penganten kekaleh, e, kaulo, seketik, meranganten iki, anu ge bautu sadamudamu, penganten anyar kanorak not damudamu, soalnya bukan Arab anu anu ya maksudnya, ya aku lah penasaran kalau mau ya, sepedek mawon saking Allah aku pilih kata kelepatan yang aku paham punten pihak keluarga ne. terutama pihak keluarga mempelai putri dan pihak keluarga mempelai putra Sing -in yang inti ini, niki aku lakukan dengan seboyo siang puniko, dongah akan dateng penganten kalian itu gombo, gados, keluarga enggang kami say, keluarga enggang sakinah, anteng mawadah cinta waruhmah dan khasihsah khasihsahnya kerantan Allah mentiqoteng Al-Qur'an wamin ayatihi ankholaqolakum min angkusikum azwajal litas gunu ilaihah litas gunu ilaihah waja'ala bainakum mawadadah waruhmah jadi dawekuti Allah setengah saking tanda-tanda kekuasaan Allah Niku ku azwajan. Allah niku sudah menjadikan kita sudah memberi kita itu pasangan, si jomblo rasa khawatir, mesti usonok pasangan nih tinggal di golek imawan, mungkin ketemu nih terpundi, uang pulau mawon, niku ngertos arab oleh uang ini, niku uang karangan nyar, lah kalau tak tu akan kalah tiang acom riko, orang kepeto, dilala di, di, di kedisi awong liong, nah, syukur pulau seneng untuk menjalin silaturahmi persaudaraan kita moga-moga waktu ini siang kuniku ajaran dato sakin berrohmat ageng saking Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin benda -tekne. yang pertama kulitas kunu ilaiha litas kuniku ben anteng sing lanang mawani meripati kecicilan gelalapan yang meruuh bokong Ude, plerok, Ibu, yo, gudil pelerok wotaniku yang meruuh rambut gawo iku yang melerok barang di gudil banci kasihan deh lo Terus pelerokan, pecicilan, nguruh-nguruh gue, oh, gue, tapi barang usbibucu ini gue anteng, Wong jawa ngomong, nek urung dui bojo, beripati mulai kosa obobo-obo, tapi ini usbibucu, meremosa, rapet-rapet. Artinya apa? Ketika belum mempunyai istri, melek soal obobo-obo, -obo, ketika kita memilih sang istri, atau yang perempuan milih sang suami, ini gue bener-bener teliti tenanan aja sampein salah. Rantem, nek salah, nanti menyesal diri. Cuman ketika sudah menjadi jodoh, meremau sak, rapet rapat teh, kok jauh gelal-gelal, telalatan melek karo, bujuni tonggoni, silaton kodok payo congawur, malahan bersopir, mau jondong mahndong mampir mampir vampir mumpung bujuk kurang nemu mah hehehe, dan ikut seni wong wajin orang patek, nah, mulai kita coba akan lupa keluar Sakinah, mawadah, warohmah Barokah gampang rezekine gampang sedoyone, diparing ridho saking Allah subhanahu wa ta'ala, dan saged melakukan aktivitas-aktivitas yang memang diwajibkan oleh Allah dan bisa menjauhi yang memang dilarang oleh Allah sehingga kehidupan sampai besok akhir hayat, bahkan sampai hari kiamat. Nakai Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin amin ya Rubbal alamin para jamaah para hadirin hadirat setuah kemauan enggan sambun ramuh saking kau lom kata kelepatan nyuna penimbang pohon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terusin langsung diomongin. Eh. Alfatihah. Kaunti bilahi mina shayn Bismillahirrahmanirrahim, rojiim sullahi rahman rahim. Alhamdulillahi rahira pilalan mina rahman rahim ina likeliti. Ia kenau makuwa ia kana stangi kini suratai mustahil. Surat ala dina anau nda lehin kuan yu mabudi ala yu mbarok toorin aini. rahim. ya finaami kafina zita Allahumma aghfir lana dhunubana wa wali walidayna wa al-hadina muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma la ta't lana tan bi ilaha bitha wala ailan la haji kunni ila qaditha wala hadithun tala kunni ha kama alaqta bainana atabaha wa ali bainahum kama alaqta bainana muhammad sallallahu alaihi wa wa fat wal kubra kama ali Allahumma wa wa ya aziz ya wasallahu ala sayyidina Muhammadin akan wa akan diraka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أذر ذكرى من أخوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مودامي أذر ذكرى من أخوى ولو بملامي fa'inna ahaditha al kai fi manami تنطر <تصفيق>